Kawan-kawan Youtuber jangan lupa subscribe Kawan-kawan Youtuber jangan lupa subscribe Jumpa lagi di channel saya Samuel Samuelis Par, Youtube Channel Kali ini Samuel Sani Par akan nge-review intro pembuatan video saya Dari pertama ngambil video menjadi Youtuber pemuda yang bodoh Sampai sekarang kawan-kawan Youtuber Mungkin banyak kesalahan-kesalahan atau apa Kedepannya kita akan berusaha perbaiki kawan-kawan Youtuber bagi kawan yang subscribe terima kasih banyak kawan-kawan YouTuber. Saudara telah ikut membantu channel saya. Saya doakan saudara kiranya Tuhan memberikan umur panjang dan kesehatan selalu dalam beraktivitas kawan-kawan YouTuber. Samuel Seni Kwari YouTube Channel Gratis dan terbayar. Dan dalam sapa akan meniru video-video saya yang akan berikutnya. Itu bertemu akan coba buat video-video yang belum terdaftar. Klik dan tekan tanda lonceng. Kawan-kawan itu -kawan bertemu lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Tepat pada saat ini ramai kawan-kawan di sini. Tutup channel. Jangan belum subscribe, subscribe dulu dan tekan tanda lonceng. Saya akan meniru video-video saya yang akan berikutnya kualitas mulai hari ini, mari kita saksikan video-video saya kawan-kawan, itu dia keta singapun tampak dari dia Batam yang sesungguhnya, amparan bangunan-bangunan banyak konkon ter. saya samuel Par youtube channel jangan lupa subscribe like comment and share gratis kalau bayar sore ini kita akan melihat salam liga kawan-kawan batam lagi mengikuti girai di bidang sektor pariwisata kawan-kawan youtuber Batam 5 batam barelang kita akan melihat atau expose kemegahan jembatan 5 batam barelang yang dibangun oleh otorita batam dengan Ikungan mau lintas perang seperti hari kawan-kawan. Ikungan ini sudah dibangun, sudah ada jalan raya ini telah menelan korban 168 korban di hilang sebelah kawasan adalah Tempat penginapan pembicara, suatu waktu ada di sini. Pakaian kebanggan atau kebersihan kebanggan wanita, apa pembicaranya? Ini kesempatan satu baterai untuk kawan-kawan dengar. Menyambut kita kenal dengan ikon ikon wisata pariwisata kota pariwisata. Biaranlah. Biaranlah. Biaranlah. Sau coba terhadap bagi kita dan bagi masyarakat Indonesia. Di yang dibangun oleh kontraktor wisata di Arsitek dan ini mengenai perkembangan orang-orang yang datang ke sini. Hari-hari apa atau jam-jam yang Melayu objek wisata Pulau Batam itu dia kawan-kawan bintang -kawan. baik kawan-kawan yang dari kawan-kawan youtuber mereka di atas kawan, -kawan saya ini saya baju mercedes dan asli buatan ini barelang beach batam kawan-kawan youtuber itu dia barelang beach dan itu jembatan satunya yang sangat menawan kawan-kawan youtuber barelang beach jadi saya orang barat karena memang saya orang barat kawan-kawan youtuber saya paling kelima Lukar kau tempat Dan kawan-kawan ini dibentuk tahun 2014 Ini kita Ini tim kompeta kawan-kawan juga. Itu dia kawan juga. Jangan lupa subscribe, like, share. Sore ini semuanya tidak-tidak sangka pun, punks dan posisi right, kawan-kawan youtuber oke, <SILENCIO>